Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, ini uh, akan saya tampilkan uh, tutorial atau cara membuat room atau ruang uh, di Google Meet. Nah, ini hanya untuk uh, pengguna email at @unida. Nah, yang pertama, buka Google Chrome. Nah, contohnya ini ya, Google Chrome. Kemudian masuk ke Gmail, gmail.com. Kemudian nanti login, pakai email at unida misalnya. Email saya dari sastrawan ya, ini. Ingat, ini hanya bisa untuk yang memiliki email unida. Berikutnya, nanti masukkan passwordnya. Nah, setelah login, nanti masuk ke email biasanya seperti ini tampilan emailnya nah kemudian untuk membuat roomnya di sini ada di sebelah kiri ya kiri bawah nah di sini ada meet uh, mulai rapat atau gabung ke rapat atau kalau bahasa inggris uh, start a meeting gitu ya nah klik ini untuk membuat roomnya untuk memulai video conference yang melalui uh, gmail di sini klik nanti muncul tampilan baru kita tunggu Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengaktifkan kameranya seperti ini, bisa di nonaktifkan. Bisa diaktifkan. Nah, kemudian nanti mau aktifkan mikrofon atau tidak. Kemudian di sini klik eh, gabung rapat, gabung sekarang. Nah, di sini bisa tambahkan orang dengan menulis emailnya, gitu ya, emailnya siapa saja yang mau gabung, atau misalnya di sini salin info akses, gitu ya. Nah ini tersalin, nanti dikirim ke WA, gitu ya, misalnya dikirim ke, di kopas ke WA ya di grup, misalnya di, di salin, ya, dikirim di grup. Nah ini klik di sini ya, atau tambahkan orang melalui email, itu ya, emailnya masing-masing. Nah itu. Misalnya kalau kita tambahkan di sini, saya tulis siapa emailnya gitu ya, misalnya. misalnya. Ini ini, klik kirim email. Nah, berarti itu undangannya terkirim. Kalau lebih banyak diteruskan. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian di sini detail rapat. Nah, ini yang akan di-share ya. Salinan untuk bisa gabung atau atau ini ya. Nah, kemudian bisa juga untuk uh, share slide atau membagikan layar. Nah, di sini kalau diklik di laptop, ada seluruh layar Anda, misalnya ya. Artinya layar di laptop ini, misalnya. Atau jendela tertentu, ya. Nah, jendela yang mana yang mau dipilih, misalnya. Atau, misalnya, uh, tab dari Google, Google gitu ya. Nah, kalau misalnya kita share, sini misalnya jendela, ya. Nah, misalnya ini gitu ya, nah, bagikan, klik bagikan. Nah ini sudah terbagikan ya. Nah Anda sedang membagikan, nah, artinya ini sudah terbagikan. Nah bisa, kalau, di, kalau sudah selesai share slide-nya atau membagi layarnya ini klik hentikan berbagi atau sembunyikan untuk agar tidak terlihat eh, apa bacaan yang di sini gitu ya, kalau sembunyikan seperti ini. Nah, berarti ini kalau dilihat Nah, seperti ini. Nah, ini yang di layar, yang dibagikan. Ini yang uh, pribadi, gitu, yang saya... Nah, kalau berhenti, berhenti di sini. Berhenti presentasi. Nah, seperti itu. Nah, itu cara tutorial untuk membuat room atau Google Meet, ya. Untuk kuliah, untuk seminar hasil penelitian atau yang lainnya. Silahkan, Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini untuk mencobanya. Selamat mencoba. Sekian. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.